Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Adisha Fahmi Akiah yes. Oke okay. Tadi saya sudah Buat video ya Video bersama Bapak Gita hartanto Beliau adalah Pembusinessnya Beliau adalah orang yang hebat Beliau adalah orang kaya, bisa punya mall dan bisa punya hotel dari sebuah bisnis yang beliau kerjakan dan tadi saya diajak jumpa sama beliau karena beliau aslinya orang kediri jadi beliau turun ke Medan bersama istrinya jadi saya diajak jumpa dan diajak ngopi ya jalan-jalan kondi kota medan sangat hebatlah pokoknya beliau sudah berbagi ilmu kepada kami semua oke kita lihat dulu ya yang diajak ngopi sama beliau ya dari rumahnya besar. Tapi dia mau ke jarak tadi bayangkan kayak yang miskin kos-kosan. Dia yang kaya seperti Ха-ха-ха <laughs> Ada. Ada jam. Pak. Rokok enggak ada? Rokok enggak ada? Jual kan? Jual